Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ketemu lagi dengan Adlin Channel Kali ini kita ingin memberitakan tentang Seorang kurir perempuan berinisial LT Yang antar barang terekam CCTV di rumah terpantau istri Gelagat aneh kurir antar barang ke suami Tapi tak kunjung keluar rumah sampai 30 menit Membuat istri curiga Aksi kurir antar barang itu dipantau oleh istri dari CCTV Dan shock mendapati fakta perselingkuhan suami dengan kurir perempuan itu Kisah yang awalnya diceritakan istri di media sosial tersebut Menemui beragam reaksi netizen usai identitas kurir terkuat Menurut pengakuan istri, perempuan pengirim barang itu berinisial LT LT berdalih mengantarkan kecap ikan ke rumah dan memanfaatkan ketidakhadiran istri. Adehnya, LT datang mengantarkan barang dan berada di rumah itu selama 30 menit sebelum akhirnya pergi. Terungkap LT sudah sering berkomunikasi dengan suami dari istri yang malang itu. Masalahnya, LT dan suamiku sering berinteraksi di Facebook. Banyak orang membicarakannya, tapi aku tidak peduli. Suamiku tiba-tiba ketagihan main bola selama 2-3 jam di jam yang sama setiap hari di pagi hari Tiba-tiba kemarin LT kirim barang ke rumah yang diakuinya sebagai kecap ikan Bagaimana kamu mengirim kecap ikan langsung ke rumah seorang seperti seorang kenalan mengantarkan barang Setelah 30 menit pintu ditutup dan semuanya kembali keluar Ketika aku memeriksanya barang itu adalah tiga kotak gandum dengan penutup kondom Bolehkah aku bertanya menurutmu apa yang dia kirim selama 30 menit saat aku tidak di rumah Ungkap sang istri seperti dikutip dari Eva VN. Tidak ada yang bisa melewati mata seorang istri yang curiga Setiap berita rekam CCTV di bagian rumah diperiksa dengan cermat oleh wanita itu Terungkap bahwa pada pukul 12.26 perempuan bernama LT datang ke rumah-rumahnya. LT mengirimkan barang-barang dan terlihat masih berpakaian rapi namun dalam rekaman, LT baru keluar pukul 12.49. Seorang pria dan wanita tinggal di ruangan yang sama selama 30 menit dan ketika keluar LT terlihat tidak mengenakan ikat pinggang. Hal itu membuat sang istri semakin curiga. Apalagi istri menemukan lap makan kotor dan kemasan kondom di rumahnya. Saat diperiksa, istri tidak menemukan kecap ikan seperti penumpuan L.T. Barang yang ditemukan istri hanya beberapa kotak sarang burung walet yang tampaknya digunakan untuk mendapat kesempatan bertemu. Sang istri mengatakan suaminya mengerikan, tetapi sulit bagi seorang wanita dengan suami dan dua anak untuk pergi ke rumah orang lain untuk tidur. Itu mengindikifikasikan bahwa L.T. Sebenarnya juga sudah berumah tangga. Untuk seorang istri sepertiku, menonton video itu benar-benar memilukan. Aku datangi rumahnya untuk berunding, namun dia tak terima dan malah ingin mengumpulku. Haruskah aku diam lagi? Dia sudah berkali-kali masuk ke rumahku seperti lalat. Mereka bilang aku masih punya kamera dan bisa memantaunya di sana setiap hari, tapi aku juga harus bekerja baper sang istri. Hubungan istri di mandiri sosial itu mendapat banyak tanggapan dari warganet Banyak yang marah dan mengkritik perempuan pengirim dalam cerita itu Di zaman sekarang ini agak brengsek untuk mencuri suami, mengambil istri, memiliki hubungan terlarang, Tidak mengerti dimana moralitas dan harga diri orang ini Itu sudah terjadi dan aku berharap kalian bercerai Jangan maafkan orang yang mengkhianatimu, ujar salah seorang warganet Namun ada pula warganet yang tidak setuju Orang itu memang salah, tapi jangan gunakan kekerasan. Aku tahu aku tidak ada dalam ceritamu, tetapi langkah itu bisa menimbulkan cedera dalam masalah lain. Sebaiknya hadapi dengan tenang dan temukan solusi untuk akar permasalahannya. Semoga kalian berbahagia hujan salah seorang warganet. Terima kasih dari Adlin Channel. Wassalam.